Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud yang Zalim oleh Nurul Azila Arifin Negeri Babylon diperintah oleh Raja Namrud Raja Namrud menyembah berhala dan memaksa rakyatnya menyembah berhala Raja Namrud menganggap berhala itu Tuhannya Raja Namrud memerintah dengan zalim. Rakyat sangat benci kepada Raja Namrud. Namun begitu, mereka tidak berani melawan. Raja Namrud tidak mempedulikan rakyat. Dialah yang paling berkuasa, katanya. Raja Namrud bermimpi, seorang budak lelaki merampas lalu menghampas mahkotanya ke lantai. Raja Namrud memanggil ahli-ahli nujumnya supaya mentakbirkan mimpinya. Dia menceritakan tentang mimpinya kepada ahli-ahli nujumnya. Akan lahir seorang bayi lelaki. Dia akan menewaskan tuanku, kata ahli nujum. Raja Namrud berasa marah. Dia memerintahkan semua bayi lelaki hendaklah dibunuh. Seorang ibu yang sedang sarat mengandung lari ke sebuah gua. Dia melahirkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan di dalam gua. Setelah berumur lima tahun, dia keluar dari gua dan hidup bersama ibunya. Setelah dewasa, Ibrahim alaihissalam mengetahui semua isi alam dijadikan Allah SWT. Penduduk Babylon tidak berfikir begitu. Mereka terus menyebar berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam dilantik Allah SWT menjadi Rasul. Baginda menyeru kaum Baginda menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ingkar kepada ajaran baginda. Mereka hendak membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bandar itu terdapat banyak berhala. Terdapat sebuah berhala yang besar. Pada suatu hari, penduduk pergi ke luar kota. Mereka merayakan hari kebesaran Tuhan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam memusnahkan berhala-berhala kecil dengan kapak. Kapak itu digantung pada leher berhala yang paling besar. Penduduk berasa sangat marah. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap kerana dituduh merosakkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan penduduk bertanya kepada berhala yang paling besar. Berhala tidak boleh bercakap. Sesetengah daripada penduduk mula percaya kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud berasa marah. Dia memerintahkan rakyat mengumpul kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Penduduk percaya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjadi abu. Tiba-tiba Raja Namrud dan penduduk berasa terkejut. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan keluar dari timbunan abu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tercedera. Baginda dilindungi Allah subhanahuwataala daripada api. Raja Namrud semakin marah kerana tidak terdapat membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memerintahkan tenteranya berperang dengan tentera Allah SWT. Hai Nabi Ibrahim, panggil Tuhanmu dan tentera-tenteraNya, mari kita berperang, kata Raja Namrud. Tiba-tiba, turun sekumpulan nyamuk lalu menggigit Raja Namrud dan tentera-tenteranya. Raja Namrud dan tentera-tenteranya mati. Raja Namrud tewas kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling lemah, iaitu nyamuk. Subhanallah. Janganlah kita bersifat zalim.